Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya memberikan mempromosikan ini. Bentar, ini agak sulit juga bukanya. Ini batu akik uh, ruby pink warnanya pink. Ini warnanya uh sangat mengagihkan. Kalau bisa lihat ini warnanya sangat bagus-bagus banget, banget-banget bagus. Ini untuk dimensinya, udah ada ini sekitar 11 kali 9 kali 5 kurang lebihnya segitu Ini harganya murah, 50.000 ribuan saja, bisa bayar di tempat, ada COD Harganya bagus, seger ping. untuk harga kita jual sesuai kualitasnya masing-masing Ya, terima kasih, pada cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.